Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ya. ya. Kita balik lagi di YouTube channel Candi Koder. Channel kesayangan saya dan juga orang tua ya. ya, saya. Iya. Selamat siang Mang Dir. Nah, selamat, selamat siang Haji. Jadi di teman ini sama mengaji ya mudah-mudahan teman-teman cendil dalam keadaan sehat walafiat. Ya, nah, kali ini kita bahas apa lagi? apa nih Pak? Kita bahas monetisasi. Oh, monetisasi. Dapatkan uang. Monetisasi Jadi itu apa ya Pak? Jadi, <tuk> kurang lebih kita punya konten lagi. Oh ya? karya di bagaimana supaya karya tersebut bisa jadi penghasilan lah Oh yang pastinya karya sendiri ya iya ya? kalau karya sendiri lebih bagus lebih wah lebih mantap ya di fitur monetisasi itu jenisnya banyak banget masyarakat sebenarnya apa aja itu fitur fiturnya ya. Salah satunya, YouTube. Oh. Kita bisa ngasih uang dari video terus, blog juga, oh. blognya hmm. website kita dibayar oleh Google AdSense. Selain dari itu, apalagi ada juga dari Facebook. Oh, Facebooknya hmm. bisa, ya, Facebook bisa bang? Facebook bisa mengaji, banyak banget biasanya di Fanspage. kalau enggak misalkan kontennya rame gitu ya bisa pakai Endor salah satunya Oh iya ya saya sering dengar tuh Mang Lir, tuh kalau endorse endorse kayak gitu tuh jadi buat yang punya perusahaan bingk-bingk uh, naikin penghasilannya atau membangunnya jadi nitip iklan lah gitu oh, iya. ke si pemilih konten ya, apalagi aja. sekarang udah zaman canggih ya. serba okay. media internet lebih dikedepankan ya lagi. begitu